Bayang sekali ya penonton daripada channel ini Suka apabila saya itu meraksan sebuah perkampungan yang ada di Malaysia Dan saya juga sangat suka sekali guys ketika melihat perkampungan yang ada di Malaysia Karena kenapa? Karena disitu dapat menambah wawasan saya berkenaan dengan bagaimana sih istilahnya suasana perkampungan yang ada di Malaysia Maksudnya dalam istilahnya jalannya, terus kondisinya, alamnya Dan itu sangat-sangat menarik bagi saya guys, karena awalnya memang saya dari kampung gitu kan, dan saya bisa melihat gitu kan, oh kayak gini ya kampung yang ada di Malaysia gitu kan dan pengen lihat sih apa istilahnya yang nggak ada di Indonesia gitu kan, di kampung saya sehingga saya nanti bisa terapkan seperti itu guys, nah langsung saja di sini ada dari Toha Channel Mas Toha ya sudah terkenal, sudah banyak sekali penontonnya daripada Mas Toha ini, dan Mas Toha ini memang spesialis ya. Kalau saya lihat banyak istilahnya kampung-kampung yang didatangi oleh Mas Toha ini untuk diliput ya kan. Nah salah satunya di sini. Ini di Malaysia tapi perkampungannya serasa di Indonesia. Wow, saya penasaran sekali dengan video Mas Toha kali ini. Jadi job kita tengok bersama. Let's go. Ada di perkampungan Malaysia dan ini berada di atas gunung. Oh di, di atas gunung pohon-pohon kelapa ya. dan ini tempatnya sangat wow. indah. Dan juga Masya Allah. Masya Allah. Sebentar guys, ini udah HD ya. Oh uh, iya sudah HD, tapi kok burem ya guys ya. Luar biasa dan di depan sana ada sebuah lautan yang sedet membentang luas. Masya Allah cantiknya ini ini. sangat menakjubkan ya. Asli guys, ini kayak zaman-zaman dulu kalau di film-film ya teman-teman sekalian. Kalian amati istilahnya daerah ini, pemandangan yang ada di tempat ini itu kayak film jadul tahun 90-an gitu guys ya. Ini waktu sore hari ya. Wow, Jadi keren saya kesempatan untuk naik gunung. Mantap sih. Dan di sana ada rumah panggung yang sangat indah sekali. Wow, yang dihuni satu keluarga, masya Allah, cantik, guys asli. Bener -bener cuman cuman sayangnya di sini ya, kamera Mas Toha ini kurang bagus ya. Kameranya Mas Toha sama shaky, jadi kayak gini-gini gitu loh, guys. Ya, getar gitu, guys. Nah, di situ mungkin Mas Toha bisa pakai gimbal ataupun bisa pakai tripod. Itu lebih anteng nanti, lebih anteng untuk videonya seperti itu ya, kan? Ya, nah, ini kayak gerak-gerak ya. gerak gitu, guys. Masya Allah, masya Allah, cantik banget. Ini serasa saya berada di kampung halaman sendiri Bener sih bener Saya juga tinggal di pegunungan Dan oh. ini suasananya berada di atas gunung Atau Mantap. di atas bukit kalau bahasa Malaysia Luar biasa Di Indonesia juga bukit Dan di sana bang. ada rumah panggung ya Masih menggunakan rumah tradisional Rumah adat Melayu Pasti Mantap. tinggal di sini sangat gemes sekali kan tapi ini jarang tetangga ya di sini ya. Dan ini sudah ditanamin pohon kelapa. Masya Allah luar biasa sekali. Rumahnya juga mantap. sangat mantap. bagus loh. Coba kita lihat guys, asli kayak zaman dahulu guys. Rumahnya kayak gini ya Allah. Ada pokok-pokok kelapanya. Ngerti nggak sih guys, istilahnya lukisan-lukisan yang mahal itu, lukisan-lukisan yang biasa dipamerin gitu kan yang harganya jutaan. Kalau di sini ya kan bisa 15, 20 juta gitu. Itu pemandangan yang seperti ini ya kan, ada pokok kelapa, ada rumahnya, ada perbukitan, ada lautnya. Wow. Ya nah, abangnya kok pergi ke situ? Saya langsung ke situ sini. pikirannya. Ya kan di sini abangnya juga ada kawan. Jadi abang pergi ke sini dan di sana ada makcik yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Oke. Okay. Masya Allah. Pemandangannya sangat luar biasa. Asli ini kayak lapangan gol. Sunah alamnya dulu gitu dengan rumah panggungnya, rumah adat Melayu luar biasa di sini ada wow. buah-buahan, pisang tanam sendiri. di depan terasa seperti orang kaya tinggal di Villa yang mewah Masya Allah ya nanti suatu saat kalau ada rezeki saya mau bikin rumah seperti ini Pak kalau ada rezeki saya mau bikin rumah seperti ini Alhamdulillah enak ya. ya juga ada rezeki bikin rumah di perkebunan seperti ini ya sangat Masya Allah mantap guys. Kota itu selalu bising, selalu kendaraan. <tuh> <tuh> ya Allah guys, jadi kayak kebayang nggak sih, kebayang nggak ketika di zaman dahulu orang orang ya kan belum ada kendaraan gitu, kita tidur tuh kayak. Enak banget, gitu guys. Sepi gitu sekarang. Kalau kita istilahnya mau istirahat siang hari sore hari, udah bising banget gitu kan? bisnis saja, udah bising gitu dengan kendaraan bermotor dan lain sebagainya, guys. Tapi di sini kita mendapatkan suasana yang sangat, sangat damai, tentram. Wow, oh ini bapaknya ya, coconut. Oh, kelapa, es kelapa enak ah, banget hari. asli. Hari ini benar-benar serasa saya jadi orang kaya ya. <laughs> Naik rumah mewah, hmm, terus mewah. suasananya masyaallah. Suasananya indah. Pemandangan alamnya sangat indah sekali. Mantap nah, banget asli. asli. <laughs> nah, ini. sangat mewah itu. Ini kalau di rumah suatu saat, saat saya dari pengin rumah di tengah persawahan seperti ini atau di tengah pegunungan. Tidak mau yang di area perkotaan ternyata tuh seperti ini kan gawain ya, tuh um, asli bener apa mas namanya coconut coconut shake jadi ya, tidak tahu ya bahasa Inggris saya tidak tahu ini air kelapa blender campur susu mungkin cemburu ada susu sedikit woi mantap eh, asli hmm. mana kak Al alam -alam. Wah, disuguhi nah, lagi. Tanpa ya, nah, dan, mak beli es mak buat Ini rumah Nanti kalau ada rezeki saya mau buat rumah seperti ini, oh, ini cantik, ini ini. cantik mak ini rumah nih. Nanti buatnya, hmm. di dalam, jadi. Tak rumah siti san. Kalau ni tempat salin tu cantik. Nah. Oh, ni tengok ego satu sebelah, luar sebelah. Luar luar. Nama dia. Mia, oh, paham paham. Jadi ni rumah itu disambung-sambung ya? Ha. Dia macam yang gandum tak roboh. Hmm, Dah siap baru. Kalau roboh ni gua banyak nak duduk malam. <coughs> ah. <Nanti> hujan lagi. Ha. Dati pasal rumah sikit. Sikit. Siap sikit. Robo lagi, buat lagi. Nanti kalau hujan pun tak roboh. Masyaallah. Ini Pak ini kecil banget. ini Kecil ya. Tapi besar banget. Hmm. Saya itu hari itu ke sini la, Pak sih. Tapi semua tak ada orang. Tamari, eh. yang dulu waktu vaksin itu. siang ya pukul 12. amin aja. Tidur, eh, tapi ada orang kok, Agaknya tak semua pergi vaksin. Terus saya ambil rambutan loh, sini kan rambutannya pas ambil. ambil oh, mas. Eh. Mas. <laughs> vaksin. Hah. Oh Jadi Dulu itu saya juga pernah pergi ke sini ambil rambutan. Di sebelah sana. <laughs> ambil rambutan sebelah sana itu loh. Ambil rambutan sebelah sana. Oh. Berarti berarti udah udah kenal lama ini. Ini kalau punya Pak Ali, tak payah itu risau ada masalah. Emang emang, emang di abis tak dimakan. Oh, betul betul. Kalau hari ada makan suasana kehangatan kami ya di Malaysia. Ya seperti ini. Ya, kita bisa melihat ya guys ya. Dari percakapan yang tadi dicakapkan terus istilahnya dah macam saudara, dah macam istilahnya Bapak dan anak lah mungkin seperti itu bisa dikatakan Saking akrabnya mereka ya kan Saking hangatnya percakapan dan suasana yang mereka bangun Seperti itu Dan saya tahu bahwasanya Mas Toha ini sudah lama ya Kenalnya mungkin Karena sebelumnya sudah pernah seperti itu berjumpa istilahnya ke situ juga gak ada orang dan lain sebagainya Dari cerita yang disampaikan oleh Mas Toha ini Menandakan bahwasanya Mas Toha ini sudah kenal agak lama Seperti itu guys ya dan ya, udah ambil aja, nggak apa-apa. Itu kebaikannya yang ya di Indonesia juga banyak seperti itu. Dan apa ya, ya kalau buah-buahan, kalau istilahnya kayak kalau di tempat saya, kampung saya itu kayak buah jambu, buah sawo, dan lain sebagainya. Ambil aja, nggak apa-apa gitu kan? Sama kayak gitu ya, guys. Ya, ini musim apa, Pak? Musim apa, nih Ini musim apa, hampir? Ini, ini musim apa, Pak? Ini ada musim hitam. Cuman? Nah. Cuman ya. nah, Jadi Assalamualaikum tapi gak ada orangnya, Mbak. Nah, oh, Oke. Okay. Ah, yang Betul, hmm. hmm. uh. nah, betul. Iya, betul. Ya, memang ini memang lucu cool sekali kemarin bersih asli bersih banget tadi. Kita saya pun lihat. juga pernah, oh, tapi ya tak itulah. Seperti apa? Suara sajalah lah. Tapi ah. saya, saya tak bilikesa. Oh. Ini ini ngomongin mistik ya guys, mistik. Jadi kalau di selanya kalau kita tinggal di tempat kayak gini itu pasti ada hal-hal ya iyalah pasti ada hal-hal begitu gitu kan. Biasa. tahu-tahu saja. Jadi hari ini saya mau balik ya sampai sudah gelap-gelap seperti ini. Oh. oh. Ini bagaimana mas? Baliknya? Gelap mas? Baliknya gelap. Nggak apa-apa ya? apa-apa. Sudah pernah balik gelap seperti ini mas? Sudah. Kemarin Raya Haji. aku ah. dua malam baru balik uh. ke rumahnya bapak. bapak Waduh. Mau balik di tangan wow. dulu. Suruh tunggu masakan itu sampai siap. Jadi kita seluruh makan baru balik. Jam dua malam. Jadi masnya balik jam dua malam. Mau balik tidak boleh pak cik ya? ya tidak, tidak boleh. Disuruh nunggu makan, makan dulu berapa orang mas kemarin saya berempat siapa saja oh berempat. oh berempat oh berempat raya haji raya haji oh dimasakin apa mas masakan biasa masakan khas orang sini rendang berempat. masya allah oh enak ya mas enak kan ini... oh, oke sahabatku waktunya sudah gelap ya oh, saya balik undur diri dan ini saya akan turun ya jika okay. Kali kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like, komen dan sebarkan luas ke teman-teman anda ini suasana malam harinya ya Masya Allah terang mas ya terang-terang kan? tapi kameranya ada gelap lampunya. <laughs> ada terang. lampunya balik Bang Masya Untuk Allah depan sini terang tapi kalau di depan sana sudah gelap gelapan seronok lah Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi suasana perkampungan yang mewah kalau menurut saya karena rumahnya besar dan juga bagus guys bersih ya pencinta kebersihan dan pasti ya kan kalau tidak bersih juga nggak enak dilihat tapi tadi itu memang keren banget dan penyambutan kepada mas Toha itu memang the best lah seperti itu ya disajikan minum dan juga ngobrol-ngobrol seperti itu dan itu keren banget guys kehangatan yang diciptakan di sana itu sangat-sangat bagus sekali. Itulah bukti bahwasannya kita, ya, orang Indonesia dan juga orang Malaysia, nggak ada apa-apa ketika sampai sana. Orang Malaysia, ketika sampai di Indonesia, juga banyak, ya, youtuber-youtuber yang udah sampai ke Indonesia, dan mereka merasakan, ya, bagaimana keadaan Indonesia, bagaimana penyambutan daripada orang-orang Malaysia seperti itu, dan... Kalau TKI-TKI ini ya kan macam Mas Toha dan kawan-kawannya, mereka itu sudah apa ya, sudah melekat gitu, kayak bertetangga dekat dengan mereka, dengan orang-orang Malaysia, kayak istilahnya apa ya kita melihat bahwasannya di sana tercipta hubungan yang sangat hangat sekali ya kan macam saudara macam keluarga seperti itu dan itulah yang terjadi sebenarnya ya tidak seperti yang diinfokan tidak seperti yang di sosial media yang bergaduh dan lain sebagainya nah itu perlu ditakis ya kan perlu istilahnya dibantah dengan apa dengan video-video seperti vlog Mas Toha ini sehingga kita boleh tahu bahwasannya Ya, kan Indonesia dan Malaysia tetap saudara dari dulu sampai sekarang, guys. Seperti itu, oke. Okay, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih, Mas Tuhan, yang sudah sharing kepada kita semua tentang perkampungan yang sangat epic sekali di sana. Pemandangannya sangat cantik sekali, guys. Di atas bukit, istilahnya, bisa melihat laut, ya kan? Terus habis itu bisa melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.